<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حمل الله نحده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا جلاة إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين setelah الله mendapatkan berita tentang orang-orang Quraisy yaitu sudah sampai di tempat dekat Badar, maka Rasulullah kembali kepada sahabat-sahabatnya. Fala m'ansa ketika sore harinya baca Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn Al Awam, dan Saad ibn Waqqas, fi nafar min as-sahabah. sahabat Ali ibn Abi Talib, sahabat Zubair ibn Al Awam, dan juga Saad ibn Abi Waqqas dengan beberapa Sahabat lainnya diutus Ilama ibadrin diutus menuju sumur badar dan sudah pernah saya sampaikan bahwa yang disebut sumur tidak seperti sumur yang kita bayangkan di Indonesia bundar dalam itu bukan sumur artinya mata air bahkan kadang bentuknya seperti danau-danau kecil nah sumber air mereka diutus untuk ke sumber air di badar. Ya, Sunal untuk mencari berita-berita di sumur batal sana. Tentunya, sudah kita katakan bahwa mereka pasukan di padang pasir selalu mencari mata air. Dan sudah terkenal di sana ada mata air di daerah Tadel, maka mesti yang namanya pasukan dagang ataupun pasukan perang atau siapapun kafilah-kafilah yang lewat, pasti mereka akan mendatangi air untuk mengambil air. Itu mesti, karena kebutuhan utama adalah air sehingga diutus ke sana untuk cari berita. Masih akan ada datang orang-orang ke sana. dan Abu Maka rombongan tadi sampai di sumur Badar atau sampai di mata air Badar, mereka menemukan orang yang sedang mengambil air. Yang satu bernama Aslam, budaknya Bani Hajar. Yang kedua namanya Arif, budaknya Abu Yasar. Namanya Arif Abu Yasar, budaknya Bani Af. ibni Sa'id. Faatobihimak, maka dibawa dua orang ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasaluhumak, sampai di depan Rasulullah Sallam ditanya dua orang ini. W Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam Qaimun Yasyali. Sedangkan Rasulullah SAW berdiri dalam keadaan salat. Sedangkan mereka sedang menanyai dua orang tadi. Faqala dua budak tadi menjawab, "Nahnu suqat Quraisyin, ba'atuna nusqīhi minal Kami adalah tukang mengambil air milik Quraisy. Mereka mengutus kami untuk mengambilkan air untuk mereka. Berarti diutus oleh pasukan dagang atau pasukan perang? Hah? pasukan dagang atau pasukan tempur nah pasukan perang kalau disebut yang ini pasukan tempur maka mereka para sahabat mendengarkan berita tadi tidak suka mereka sangat berharap kalau ini adalah budak-budaknya Abis maka mereka tidak percaya kamu itu budaknya Abis Zufyan kan Budaknya pasukan dagang dia kan, yang disuruh ngambil air untuk mereka kan, aku diutus untuk mengambil air untuk pasukan perang Quraisy. Mereka berharap pasukan dagang, tapi anak ini mengatakan pasukan tempur Kenapa ekonomi demikian? Di samping masalah mereka lebih memilih yang ringan, tetapi ada masalah lain. Bisa jadi budak tadi berdusta supaya takut orang-orang. Saya ini dia tuh sudah terkontoh supaya kalian takut, supaya pergi. Maka mereka gak percaya, ah, bohong kamu. Pasti dari pasukan dagangan bukan dari pasukan perangnya Quraisy. Sampai dipaksa, Borobudur, mereka memukul keduanya. Supaya menjawab dari pasukan Abu Sufyan. ketika pukulan-pukulan sudah mulai membuat mereka sakit. Mereka menjawab, Nakhuliy Abu Sufyan, iya iya aku miliknya Abu Sufyan, aku diutus oleh Abu Sufyan. Fatratul huma maka dibiarkan dua budak ter. Warakah Rasulullah Sallam, rakar ruku Rasulullah Sallam ruku dan kemudian sujud. Sajda sujud dua sujudnya, tumpas salam kemudian salam selesai dari Wa kawalah kemudian berkata kepada mereka. Idal sadalkum tarotumuhumah. Ketika orang dua ini jujur, kalian pukuli mereka. Wa ida kadabakum tarotumuhah, tarotumuhumah. Ketika keduanya berdusta kepada kalian, kalian bebaskan dia. Kata Nabi, kalian terbalik. Ketika mereka jujur, kalau mereka itu adalah utusan orang-orang musyrikin, pasukan perang Quraisy, kalian memukulinya. Sampai ketika mereka berdusta. Menyatakan budaknya Bu Zupian, kalian malah membebaskan. Jadi Rasulullah tahu tahu dari Allah, bahwa sesungguhnya budak ini benar-benar dari pasukan perangnya Quraisy. Kalau wallahi, Quraisy, kata Nabi, sungguh demi Allah dua budak ini miliknya musyrikin Quraisy. Maka Nabi bertanya kepada dua budak tadi, Akbirani an Quraisy, coba kalau kamu memang budaknya pasukan perang Quraisy. Terangkan kepada kami tentang Quraisy. Al keduanya berkata, Allah hum walallaikum alkitab. Alkitab alldi tara biladwaat alqaswa. Mereka sungguh demi Allah di balik bukit ini. Dan mereka di tempat rendahnya. Berarti kalau bukit itu naik, kemudian turun lagi, ketika turun itu itulah di sana mereka. Sehingga dari tempat di mana mereka berada sekarang, yani di mata air tidak terlihat pasukan Quraisy. Tapi ketika naik ke atas bukit, di bawah sana ada Quraisy. Dengan pasukan perangnya, di balik bukit ini, kata dua budak tadi. Pak Kaulala, Rasulullah maka Rasulullah berkata kepada keduanya, Kamil Kaum, berapa jumlahnya mereka? قالى, keduanya berkata, Lennetri, aku tidak tahu. Nggak perlu dipukuli, karena memang budak benar-benar gak tahu iya kan yang namanya budak bagaimana akan ngerti budak itu tahunya bagaimana ngasih makan unta-unta dan kuda-kuda mereka bagaimana memberikan minum pada mereka kan begitu? maka Nabi tidak memarahinya tidak membentaknya setelah bertanya berapa jumlah mereka dijawab tidak tahu Rasulullah bertanya dengan bahasa lain berapa ekor mereka menyembelih setiap harinya kalau Dijawab oleh keduanya, Yau mantis an, Wayau mana kadang-kadang sembilan ekor unta, disembelih, kadang-kadang sepuluh. tidak perlu memakai menyiksa mereka, tidak perlu. Tetapi ketika ditanya jumlah mereka tidak tahu, tanya jumlah, tapi dengan cara lain. Bagaimana caranya? Tidak bertanya jumlah pasukan, bertanya kerjaan dia, kamu kan tukang nyembelih masa, dan sebagainya. Berapa yang disembelih setiap harinya? pasti tahu kan, dijawab kadang 9 ekor, kadang 10 ekor maka Nabi menjawab menghabarkan kepada para sahabatnya Al ah wa alf. berarti jumlah pasukan mereka 900 sampai 1000 orang karena biasanya satu unta dimakan untuk 100 orang berarti kalau 9 ekor kurang lebih 900 kalau 10 ekor, kurang lebih 1000 Tumma qala kemudian berkata lagi Nabi kepada mereka. Faman fihi min asyrafi ya quraish? Siapa diantara mereka yang merupakan tokoh-tokohnya? Tokoh-tokoh Quraisy. Dijawab oleh budak-budak tadi. Uthbah bin Rabi'ah wa Syibah Rabi'ah, kedua-duanya anak Rabi'ah. Yang pernah menawarkan 100 ekor unta barang siapa yang menemukan menangkap Nabi hidup dan mati. Masih ingat ketika Nabi akan hijrah. Nah ini, beliau ini dua مطبة بن ربيعة دنشيبة بن ربيعة وابو البغطر ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن كويلد والحارث ابن عامر بن نوفل وطعيمة ابن عدي بن نوفل والنضر ابن الحارث وزمعه ابن الأصل وابو جهل ابن هشام ووميه ابن خلف ونبيه wa munabbih ibna al-hajjaj nabi dan munabbi kedua-duanya anak hajjaj disebutkan tokoh-tokoh Quraisy hampir seluruhnya maka rasulullah SAW berkata aqbala rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasalam, anna maka nabi pun menghadap kepada manusia pada para sahabatnya hadihi makkah ini berarti Mekah telah mengeluarkan dari perutnya seluruh isinya kepada kalian seluruh isi perutnya artinya Mekah semuanya, tokohnya datang ke sini Nabi hanya menyanyikan tokoh-tokohnya tetapi otomatis kalau tokohnya datang anak buahnya pasti akan ikut karena mereka semua kesukuannya sangat kuat kalau pimpinannya ikut, tokohnya ikut, pasti bawahannya akan ikut bersama mereka. Berarti ini adalah Mekah yang mengeluarkan seganat isi perutnya pada kalian. Wa khana basbas ibni Amru adi ibni ibni Rabba. Qad ma boya hatanazala badroh. Masih ingat basbas? -bas? Hah? Sudah diutuskan oleh Nabi Sallam sebelum ini, sebelum mengutus Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya, sudah pernah diutus utus dua orang namanya Bas Basimnya Amr dan Adi imtihedulba. Nah, sekarang kisah keduanya apa yang terjadi pada keduanya? Kholmataya Hatanazalabatran dia sudah pernah singgah di tempat itu di bandar tadi di sumur bandar. Maanakaila Talin Karib bin Minalma beliau mendudukkan untanya di salah satu batu di sana di dekat mata air. Semaakhadashannan kemudian mengambil tempat air milik keduanya. Yes fihi keduanya mengambil air untuk minum mereka. Ya. Ternyata di sana ada Majdi ibn al -juhani. Majdi ibn Amr al-Juhad. Alalma ada di sisi air tersebut. Fasm yaadi basbas najab jariyatay. Fasm yaadiun basbas jari-jaitaini min jawaril maka keduanya melihat ada dua budak perempuan di situ al hadir wahuma yatalazamani keduanya berdebat berdiskusi serius yang satu punya hutang, yang satu nagih kapan kamu bayar nanti sebung dan seterusnya yakni ribut antara keduanya bertikai yang satu punya hutang yang satu menagih di sisi air tadi, wan sedangkan al melzuma budak perempuan yang ditagih al melzuma, al yang menagih al melzum yang ditagih maka disebut fiilnya ia keduanya sedang saling menagih Yang ditagih berkata kepada yang menagih Inna mata tilgiru gadin, atau pada gadin, fa'aman lahum, thumma aqdiik al ladi kata si manita yang ditagih, sesungguhnya akan datang pasukan dagang itu besok akan datang pasukan dagang itu besok setelah besok ini lusa aku akan kerja untuk mereka dan aku mendapatkan bayaran baru aku bayar kepadamu ya ini kata si budak tadi aku menunggu pasukan dagang yang akan datang lusa setelah esok Aku akan kerja pada mereka, sebagaimana biasanya kalau pasukan dagang datang, dia bekerja, membantu apa, memberikan apa, memasakkan atau apa saja, ya. dan dia mendapatkan imbalan. Kalau aku mendapatkan imbalan, baru aku bayar. Karena di sana ada dua orang yang diutus oleh Nabi, bas-bas dengan Adi. Di sana ada dua orang wanita yang sedang ribut menagih utang, salah satu yang punya utang, yang satu menagihnya. Ada satu orang lagi namanya Majdi orang dari pasukan Quraisy. Ketika mendengarkan dua wanita ribut Dan yang satu menyatakan Sesungguhnya akan datang Masukan datang itu lusa Dan aku akan bayar nanti Kalau aku sudah kerja pada mereka Aku dapat imbalan, aku akan bayar Kata si majdi Engkau benar ya. Kemudian pergi Dilerai keduanya oleh majdi Iya, betul Akan datang nanti, lusa ya. Udah, jangan ribut kalian Tinggal pergi oleh majdi Bas-bas okay. dan Adi hanya mendengar tapi mendapatkan faedah penting yaitu kedatangan air qurais pasukan dagang qurais adalah lusa ba'da ghadin wa sami'a dhalika adiyun wa basbas fajalasa ala ba'irayhima thumma anthalaqa maka Adi dan basbas mendengarkan dari obrolan mereka semuanya kemudian naik ke untanya ke mereka pergi hatta ataya rasulullah Sampai mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sami'a Keduanya mengkhabarkan kepada beliau, Alaih Salatu wassalam tentang apa yang mereka dengar. Pasukan ir Quraish akan datang Ba'da Dalgodin dan dibenarkan oleh salah seorang mereka, salah seorang dari pasukan musyrikin. Waakbala Abu Sufyan, ibni Harbin hatta takadmal ir hadran. Maka mulailah mendekat pasukan dagang Quraish yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ibni Harun, hatta takadmal ir hadran tetapi Abu Sufyan sangat khawatir kenapa khawatir? dia sudah mendengar bahwa muslimin akan mencegatnya makanya dia sudah mengutus utusan ke Quraisy agar mengirimkan bantuan dan ketika berjalan juga dia jalan di jalan yang tidak biasanya, takut dicegat oleh muslimin dan dia dalam keadaan berjalan paling depannya hatta dia berjalan di depan dan paling depan Hazaran karena khawatir hatta waradal ma'am sampai datang ke sumber akhir tadi. Faqala li Majdi Ibnu Amr. Abu Zubair tanya kepada Majdi. Majdi Amr tadi kan dari sana, dari sumber Badal. Hal ahsasta ahadan? Apakah kau melihat ada seseorang yang datang ke sini? Alamara itu ahadan ankaruh? Kata Majdi aku tidak melihat orang yang mencurigakan. Illa anni qad raaitu raakibaini Aku hanya melihat dua orang berkendaraan Sampai dimaksud? Hadi dan Bas, Bas Aku hanya melihat dua orang yang berkendaraan unta, Dia mereka minum, kemudian pergi Tidak ngomong apa, nggak nanya apa nggak mencurigakan sama sekali Dan dua orang Wanita Yang bertikai Dua orang tadi hanya datang Mengisi air minum mereka Kemudian pergi Abu Sufyan tidak percaya begitu saja. Kalau orang tadi tidak mencurigakan. Dia tanya Pak Abu Sufyan mana kahuma? Ditanya, Tum mas taqayafinillahuma, tumn talakah? Pak Ata Abu Sufyan mana kahuma? Pak alkadamin ab'ari bayiraihima, pakattha, fa pakida fa fihi nawa. Diperiksa oleh Abu Sufyan tidak cukup dengan berita dari majid, tidak tahu tempat duduknya unta mereka. Dilihat. Ada kotoran untanya. Diambil kotoran untanya oleh dia dan dikorek-korek. Dicari sesuatu. Ternyata wajah Davi hindawa. Pada kotoran tadi ada nawa, ada biji-biji korma. Dilihat biji kormanya. Qala hadhii wallahi alaif yasib. Ini sungguh demi Allah, unta yang memakan makanan yasib. Alaif adalah makanan unta yang dibikin, makanan tay yang dibikin dan ada khas-khasnya dibikin oleh orang-orang Mekah dan dibikin oleh orang-orang Yasrib Madinah berbeda dan akan berbeda pula pada kotorannya. lihat celingnya mereka orang-orang Arab ketika itu memeriksa sampai ke kotaran untanya dilihat ada biji-biji kurma yang mereka kenal kata mereka hadihi wallahi ala if Yasrib ini demi Allah makanan unta dari Yasrib berarti ini unta-unta Yasrib untanya kaum muslimin maka dia kembali kepada sahabatnya kelompoknya dengan bersegera kemudian segera memerintahkan untuk memalingkan arahnya ke arah lain sehingga Allah takdirkan kaum muslimin tidak bertemu dengan pasukan dagang ini memang Allah kehendaki pasukan dagang langsung tahu dengan jelinya tadi Abu Zubair bahwa ini unta-unta dari Yasrib pasti mereka sudah tahu berita-berita tentang kita maka segera kembali ke pasukannya, kemudian diarahkan ke arah lain. memalingkan arah ke arah pantai. Wataraka Badran biasa yang berarti meninggalkan Badran dari sisi kirinya. badar ada sebelah kiri, dia ke sebelah kanan. asraa, Maka pergilah mereka dengan bersegera ke arah lain, menjauh dari pasukan muslimin dan menjauh dari Badran. Abu Sufyan arsala ila Quraisy ketika sudah sampai dekat Mekah maka Abu Sufyan merasa pasukan dagangnya sudah selamat sudah jelas muslimin di Badar sedangkan kita sudah jauh dari Badar sudah dekat Mekah maka ra'a Abu Sufyan Abu Sufyan melihat bahwa dirinya sudah selamat wa'ayruhu dan pasukannya juga sudah selamat maka arsala ila Quraisyin. dia menulis surat diutus, dikirim ke Quraisy ke pasukan perang Quraish inna ya. kum innama kharastum litanna'u'irakum wa rijalakum wa amwalakum kesungguhnya kalian keluar dari negeri kalian, keluar dari kota kalian adalah untuk membela pasukan dagang kalian untuk membela saudara-saudara kalian dan harta-harta kalian sekarang semuanya sudah selamat kami sudah selamat sampai di Meccah ini sudah hampir sampai Mekah. Dan harta kalian juga selamat, semua selamat. Farji'u, maka pulanglah kalian ke Mekah. Demikian nasihat dari Abu Sufyan. Kalian keluar dari rumah-rumah kalian itu untuk membela. Barang dagangan kalian. Dan saudara-saudara kalian. Sekarang barang dagang kalian sudah aman. Dan orang-orang kalian juga sudah aman. Farji'u, maka pulanglah kalian semua. Fakala Abu Jahal ibn Hisham. Setelah membaca surat itu, berkata Abu Jahal. Wallahi, energi hatta Badrun sungguh dimana Allah kita tidak akan pulang sampai kita sampai ke sumur Badr atau ke mata air Badr. Wakana Badrun kana Badrun min Sedangkan Badr adalah tempat perayaan musiman orang-orang Arab karena mereka sangat gembira, sebagaimana kalian gembira kalau ke tempat-tempat air terjun dan sebagainya. Ini mata air tadi adalah tempat mereka biasa berkumpul dan merayakan pesta-pesta mereka dan pentanya itu setiap tahun sehingga dikatakan musim. Musim bisa nama waktu yang berputar tiap tahun, bisa pula nama tempat yang dipakai perayaan tiap tahun. Maka dikatakan dengan kalimat Badrun mausiman wa kana badrun min mawasimil Badr adalah tempat yang dipakai perayaan musiman Dari musim-musim atau dari perayaan-perayaan. Yajtami'u allahum bihi sukun Kula'am, mereka bertemu di sana, berkumpul di sana, dan terjadi pasar di sana, keramaian di sana setiap tahunnya. Kata Abu Jahal, Wallah, kita akan sampai ke Badar, dan kita akan bikin perayaan di Badar, dan kita akan mengadakan pesta tiga hari, tiga hari, tiga malam. Fanaan juzur, ta'am, wa Kita akan berpesta, kita akan potong unta, kita akan beri makan orang-orang, kita akan minum khumur, dan kita akan mendengar kenyanyian nyanyian para penyanyi. Ya seperti kebiasaannya jahiliyah. Wa tasma' wa agar orang-orang Arab seluruhnya mendengar bahwa kita sudah sampai di Badr, pasukan tempur. Musyrik ini sudah sampai di batas sombong, ingin menunjukkan kesombongannya. Nih kami sudah sampai di batas. Abad dan Setelah mereka dengar pasukan kita ada di sini dan berpesta tiga hari di sini nggak ada yang melawan, maka niscaya seluruh Arab akan berkata bahwa ini kita adalah pasukan terkuat yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Yahbun, ini mereka akan menganggap bahwa ini pasukan kuat yang ditakuti setelah ini selama lamanya mereka akan menganggap bahwa kita pasukan terkuat karena kita menantang tiga hari di sini kita berpesta nggak ada yang mendatangi dari muslimin ataupun dari yang lainnya demikian kata bujahan wamadu kureishun hatta nazer bil min al wadi maka kureishun perangkat hingga singgah dia bil gudwatil quswa wadi Sampai dia diadua al kuswa. Tadinya dia adua al adua. Nah, sampai di tempat yang tertinggi dari lembah tadi. Wabah asallah astama wa kan al wadi jhsan. Tiba-tiba terjadilah hujan. Allah sirami padang pasir tadi, daerah badar dan sekitarnya dengan hujan. Dan pasir itu ada dua jenis, ya. ada yang ketika hujan menjadi lumpur yang mereka susah untuk berjalan. Tetapi ada pasir yang ketika hujan semakin padat pasirnya, semakin kuat untuk diinjak sehingga tidak masuk kaki ketika diinjak. Pasir ketika kering, kamu berjalan di atasnya, kaki kamu masuk ke dalam pasir. Ada yang sedikit, ada yang masuk dalam sekali, ada yang seperti eh, perangkap, orang akan tenggelam di dalamnya. Ada yang sebaliknya Dalam keadaan dia keras seperti batu, Itu bukan pasir atau padang batu Khudu ibn naazakumullah Pasirnya juga ada yang ketika kena air Yang tadinya dia Kaki kita masuk ke dalamnya ketika diinjak Setelah hujan semakin Keras Maka diinjak padat Ada yang sebaliknya Pasir yang ketika hujan Dia menjadi lumpur yang sulit mereka untuk berjalan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan kehendaknya Allah turunkan hujan dalam keadaan mereka, orang-orang musyrikin, di tanah yang ketika kena hujan, sulit berjalan. Sedangkan kaum muslimin di tanah yang ketika dalam keadaan hujan, semakin padat tanahnya. Fa'aqaba Rasulullah SAW, Minha ma labbada lahumul ardu, wa lam yamna'ahum minasayir. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dalam keadaan di tanah malebbadalahul ardh yang semakin padat buminya ketika hujan lam tidak menghalangi mereka untuk berjalan. Wa sedangkan Quraisy tertimpa atau terkena pada mereka tanah-tanah malam yaqdiru ala an di tempat di tanah yang ketika hujan mereka tidak mampu untuk berjalan karena sulit karena berlumpur, karena kaki akan masuk ke dalamnya. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubadilhum ilal ma maka Nabi Sallam bersegera untuk menuju tempat air. karena bila lihat yang terjadi mereka menuju badar, kaum muslimin juga menuju badar dan masing-masing ingin lebih dulu sampai di mata air karena siapa yang menguasai mata air di padang pasir mereka yang kuat kalau tunggu-tungguan saja mereka akan kehausan, sedangkan yang daer tidak akan kehausan mereka akan kalah dengan sendiri sehingga kedua-duanya, kedua pasukan tadi ingin bersegera ke sumur badar atau ke mata air badar tapi Allah takdirkan hujan dan mereka musyrikin di tanah yang sulit untuk dijalani ketika hujan sedangkan Rasulullah SAW dalam para sahabatnya di tanah yang ketika hujan semakin padat, semakin mudah mereka berjalan semakin cepat mereka berjalan sehingga ruhum. Mereka bersegera ila badrin, hatta adna ma min Hingga ketika mencapai air yang terdekat karena mata air batar itu banyak di sini sedikit, di sana juga ada genangan, di sana ada genangan, di sana ada genan, ada mata air mata air yang banyak. Ketika sampai di mata air terdekat, Rasulullah SAW langsung tinggal di sini, singgah di ikat ontanya dan seterusnya bermukim di sana. Maka berkata Al-Habab bin al seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu "Ya Rasulullah, araitah hadzal manzil? Man amzanlan anzaltahu? Anzalaka Allah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tempat ini? Apakah tempat ini adalah tempat yang anzalakallahu bih? Apakah ini tempat yang Allah tempatkan kau di sini? anhu ini tempat yang kita tidak boleh melampauinya dan tidak boleh pula membelakanginya harus di tempat ini atau itu adalah pendapat kamu sendiri pribadi yang bisa menerima usulan-usulan atau -usulan. atau ini adalah hanya rencana dan strategi saja lihat pertanyaan sopan dari seorang sahabat yang mulia ketika salam-salam singgah di sumur terdekat berarti di sini Rasulullah SAW dengan para sahabatnya singgah di sini. Ini sumur terdekat, di sana ada sumur, sumur, sumur, sumur, sumur, Kemudian di sana pasukan musyrikin, di seberang sana. Maka sahabat tadi bertanya ya Rasulullah, ini tinggal di sini, kita singgah di sini nih, apakah itu adalah perintah dari Allah yang tidak bisa digaguh-gugat Tidak bisa kita lewat sedikit pun, tidak bisa kita di belakangnya. Atau tempat dari pendapatmu sendiri, atau dari strategi peperangan, maka Rasulullah menjawab. Baluwa raiu walharbu walmakiida kata Nabi ini hanya pendapat dan ini hanya tipu daya peperangan rencana rencana saja kata orang tadi ya Rasulullah fa'in hadalai sabi manzil kalau ini adalah raiu pendapat yang bisa kita usulkan pendapat lain sungguh aku menyatakan ini tempat yang tidak tepat tempat yang bukan tempat yang baik fa'in halamina dikatakan Tuhan bin kita jangan singgah di sini kita lewati air-air ini mata air ini semuanya sampai yang paling jauh yang paling dekat dengan musuh kita singgah di sana sehingga musuh terhalang dari air dengan kita di sana Lihat strateginya maaf kalau mata air mata air banyak di sini yang terdekat kalau Rasulullah SAW tinggal di sini, mereka akan bisa mengambil air dari yang terdekat dengan mereka. Iya kan? Tetapi kalau kita lewati semua sampai yang terakhir, kemudian tinggal di sana, maka musyrikin nggak akan bisa mendekati air, kecuali harus melewati kaum muslimin. Bisa mengalahkan kami, bisa dapat air. Nggak bisa mengalahkan kami, nggak akan kalian dapatkan air setes pun. Alhamdulillah. Ini strategi namanya. Maka Rasulullah SAW menerima pendapat tadi. Ketika sahabat tadi menyatakan ya Rasulullah, bin nasi hatta adnama min al berangkatlah kita, mari kita berangkat sampai ke air terakhir yang paling dekat dengan musuh. Fananziluhu. Kemudian kita singgah di sana dan kita bikin di sana tempat. wara'ahu min al Kemudian kita kubur semua mata-mata kecil yang di sekitar sana ini di sekitar musuh. Mata-mata kecil kubur semua dengan tanah. alaihi haudan uhumaan. Kemudian kita jadikan satu yang kecil-kecil di antara kita atau di tengah kita menjadi satu danau kecil yang kita kuasai. Sehingga ketika kita gali dari yang kecil-kecil tadi -kecil semuanya mengalir ke air kita, ke sumur kita. kaum maka kita perangi mereka dan kita bisa minum dalam keadaan mereka tidak bisa minum. Pakailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi sungguh engkau memberikan rokyu yang tepat, memberikan usul yang bagus. Dari mana kata bagusnya? Dari kalimat arrokyu dengan alif dan lam. Sebagaimana tadi manzil pakai alif lam ya Rasulullah ada manzil. Ini bukan tempat, ini bukan tempat. Ini tempat kan? Ini bukan tempat, tapi karena ada alif lam maknanya ini bukan tempat yang pas, yang benar-benar tempat. Nanti di sana. Sampai Rasul juga menyatakan, Asy'ar tabir ra'i, sungguh engkau telah memberikan pendapat. Tapi pakai alif lam, engkau memberikan pendapat yang benar-benar pendapat, hanya pendapat yang tepat. Panahululah sawalallam, ma min, maka berangkat Rasulullah dengan yang bersamanya dari manusia. Fasal hatta idah atau adnama minal kaum sampai beliau mendekat ke adnama in ke air yang terdekat minal kaum ayok kaum yang air yang paling dekat dengan kaum tersebut ini kaum kufar. Makar Rasulullah SAW sehingga di sana, Sama Amrabil Qulubi faguwirat kemudian diperintahkan mata air-mata air kecil yang ada di sekitarnya diperintahkan untuk dikubur semua wa kemudian digali lubang kecil atau sumur kecil atau danau kecil alaiy yang mereka tinggal di situ tinggal di situ di belakangnya mata air yang besar digali sehingga air semuanya masuk ke sana amaan maka penuhlah air di telaga tersebut yang dibikin oleh mereka kemudian dilemparkan di sana bejana-bejana untuk minum pasukan perang mereka Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Wa radiyallahu ta'ala Anhum Kata Sa'ad ibn Mu'ad Ya Nabi Allah Ala nabni laka arishan Kata Sa'ad ibn Mu'ad Ya Rasulullah Tidakkah Mau aku berikan Aku bikinkan untukmu sehingga sana Takunuhi Hingga engkau tinggal disana Sehingga sana yang dimaksud Adalah kemah khusus Yang di sana ada tempat Rasulullah SAW Tempat duduknya dan tempat istirahatnya Yang ada Uh, di atasnya Apa itu Nah, kayak mata tenda Supaya tidak terkena panas <tuh> Untuk Rasulullah SAW khusus Di tempat yang A -A tinggi Sehingga Rasulullah bisa melihat semua pasukan dan keadaan Dan kami persiapkan Untuk menjagamu Pasukan-pasukan berkuda kami Kemana kita aduana? Kemudian kami akan perang melawan musuh. Fatin azza dan allahu azharana'ala aduwinak kanadali okay. kama ahbarna. Kalau kami dimenangkan oleh Allah dan kami ditinggikan oleh Allah dan kami menang terhadap mereka musuh-musuh kami, maka itu yang kami kehendaki. Wa inka nataloqro. Kalau ternyata selain itu, jelas takalar khaib. Kami sudah siapkan kendaraanmu agar kau menaikinya dan engkau kembali ke Madinah, di sana di belakang kami ada orang-orang yang masih sisa di sana yang tidak kalah mereka cintanya kepada engkau daripada kami. Kina sehatnya, Sahabat Mu'ad dibikinkan tempat khusus untuk Rasulullah SAW di tempat yang agak tinggi, yang agak aman dan kalau peperangan tadi menang, Alhamdulillah. Kalau ternyata ada sesuatu yang lain selain itu maka engkau siap kami ga siapkan kendaraannya untuk kembali ke negeri bersama pengawal penjaga-penjaganya ke Madinah. Dan di Madinah masih ada saudara-saudara kami orang-orang yang cinta kepada engkau yang akan menbilang engkau. Wa in kanal jalasta ala rak'abik falhaqta biman wara'ana min qawmina. Fa qatqalaf anka aqwamun ya nabi Allah, sungguh ada orang-orang yang enggak ikut Tak kelafan kan tidak ikut bersamamu. Ada akuan kaum kaum wahai nabi Allah. Mana nabi asyadala khabar minhum yang kami tidak lebih cinta kepadaMu dari mereka. Apa maknanya Yang kami tidak lebih cinta kepadaMu dari mereka. Ini mereka pun lebih mencintai kepadaMu daripada kami. Kami mensanggup mencintai mereka lebih lagi. Masih ada orang yang lebih mencintai engkau walau dhanu anna kalau saja mereka tahu bahwa engkau ini perang bisa mereka akan ikut Dan ini karena mereka tidak tahu atau karena mereka di luar kota tadinya atau karena mereka baru datang dari mana begitu. ada mereka-mereka yang tidak ikut yang cintanya kepada kamu tidak kalah dengan kamu tetapi mereka tidak ikut karena mereka tidak tahu kalau engkau kembali ke mereka kalau kami ada sesuatu atau kalah Engkau kembali ke mereka, engkau akan dijaga oleh mereka. Yunasiihuna wa yujahiduna ma'a. Mereka akan memberikan yang terbaik untukmu dan mereka akan berperang bersamamu. Ini usulan siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Maka Nabi memujinya. Fa'tna 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi Nabi memuji usulan Sa'ad bin Mu'ad. Wa da'alahu bi khayr, tadi doakan Sa'ad bin Mu'ad dengan kebaikan. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu dengan kebaikan. Rasulullah Sallam Ari maka Rasulullah Sallam dibikinkan tenda khusus untuk beliau yang ada singgasana dan tempat duduknya singgasana dalam artian sederhana ya bukan singgasananya para raja. artinya tempat duduk dan tempat istirahat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wa dan kemudian mereka menjaganya dan mereka siap untuk bertempur melawan kaum musyrikin pasukan dagang atau pasukan perang. Pasukan, nah pasukan perang, Hei. mereka menginginkan pasukan yang ringan, tetapi Allah menakdirkan kaum Muslimin bertemu dengan pasukan. terkuat. <tuh> <tuh> ini <tuh> khadr wa Ketika kalian tempat yang rendah, mereka tempat yang tinggi, Hei. ini semua nanti akan dibaca di dalam surat Al-Anfal. Kalimat-kalimatnya, termasuk turunnya hujan, disebutkan dalam surat alhamdulillah nah insyaallah tosik pula kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanaka wa bihamdika sallallahu la ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh